Baitun fil jannah. Maknanya rumuh yang disedia di dalam syurga. Untuk siapa tu? Untuk orang yang sentiasa buat kebaik ke, kebajik ke, akhlak mulia, baik sampai santun dia dan sebagainya. Jadi hadis yang pertama kita pergi mengikut masa dah. Eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man Hadis ada di dalam Sohihul Jami' Nabi Maksudnya sesiapa yang baca ahad", 10 kali, maka Allah akan bina sebuah rumah besar iaitu mahligai istana besar di dalam syurga macam 10 kali kul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in amma ba'da. yang dikasihi sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pagi hari ini kita masuk di dalam satu tajuk pagi hari jumaat minggu yang kedua di dalam boleh Jamadil Awal tahun 1444 Hijrah dan minggu yang kedua juga di dalam bulan 12 tahun 1000 tahun 2022. Hadis yang kita baca pada hari ini uh, a dari kitab Maalim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tapi sebagai hadis-hadis sahih yang uh, dipilih dan tajuknya Baitun fil Jannah. Maknanya rumah yang disedio Di dalam syurga Untuk siapa tu Untuk orang yang Sentiasa buat kebaik ke Kebajik ke Akhlak mulia Baik Sopi santun dia dan sebagainya Jadi hadis yang pertama Kita pergi mengikut masa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a kul huwa Allahu ahad 10 marat banallahu lahu baitan fil jannah Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' Nabi Maksudnya sesiapa yang baca kul Allahu ahad 10 kali maka Allah akan bina sebuah rumah besar iaitu mahligai istana besar di dalam syurga Baca kali, Yang keduanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadis ini ada di dalam Sahih nomor lima yang penuh tepak kosong? Mananya jangan diwaduh tepak kosong di waktu semayer utama sekali patu di dalam majlis-majlis yang adanya perjumpaan yang orang begitu ramah ada lagi tempat kosong tempat boleh orang duduk maka kita pakak kesok kesok kesok masuk-masuk masuk-masuk masuk we masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, rapat-rapat nah supaya orang hak tak ada tempat duduk kita pun bui peluang kepada mereka boleh duduk dia pun boleh duduk nabi katanya Allah Taala akan angkatnya satu darajat. Wallahu alam kita tak tahu darajat banyak mana. kepada orang yang gui peluang kepada orang yang boleh duduk ataupun boleh kau ruang bersama. Wa fil jannah dan balasai bagi orang yang murah hati saat ni gui orang yang boleh duduk maka dia Allah Taala akan bina kepada dia istana mewah, rumah di dalam syurga. Hadis yang ketiga. Hubungannya dengan fadilah ataupun kelebihannya bino masjid Rasulullah SAW bersabda man masjidan walau Hadis dikeluarkan hadis ada di dalam sahihul jami Maksudnya, sesiapa yang bina sebuah masjid kerana Allah. Walaupun besar sara burung. Sara burung ni bukan sara hok buat dengan buluh dengan kayu tak? Bu, walaupun sara burung, hok burung buat sendiri. Kecil. Maknanya, siapa-siapa misuan. Ada saham dalam bina masjid walaupun 10 kuk, 20 kuk. Atau gambar katanya walaupun besar supaya dengan sara burung Orang tu buat masjid Ataupun kecil pada tu lagi Nasya Allah akan bina sebuah mahligai kepada dia Di dalam syurga nanti Alhamdulillah nah, Kita pun ada saham belakang ni Kalau dia orang rakyat katanya nak beli tapak masjid Misalnya Beli tapak tanuh untuk buat masjid Ataupun untuk Apa-apa Ha-ha masjid maka kita pun we suan dari dale dale ha jangan lupa dan jangan kita nak flat ataupun lupuk dale ha hadis yang keempat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallat duha arba'an wa qablal ula arba'an buniyalahu baitun fil jannah hadis ni hadis hadis hasan ada di dalam sahihul jami' 1340 maksudnya sesiapa yang salat duha pak raka'at wak dua patuh dua dan semayah sunat sebelum zuhur maknanya lepas pada oribah belum pada qamat pak raka'at juga dua patu dua Bunyalahu fil duni bunyalahu baitun fil jannah dibinu mahligai yang besar di dalam surga syurga kepadanya. Alhamdulillah kita nah, wehiduk solomo semaya duha dan semaya sunat sebelum semaya zuhur dua dua rakaat hadis yang kelima sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'adama ridan sesiapa yang ziarah orang sakit au zara akhan fil islam ataupun ziarah saudara dia Dari Islam islah maknanya buat tu kerana Allah lah sama ada ziarah orang sakit ziarah saudara na nadahu munadin malaikat akan seru panggil dia anti bt wa tabam mshaka Malaikat akan seru orang tu panggil hai cang kau di mung adalah molek baik dan usaha mung pun adalah usaha yang dipuji ataupun diterima oleh Allah wa tabawwa'ta minal jannati manzila dan mung sudah pun tepoh ataupun cong tepat untuk nak gi ke syurga Naim orang yang ziarah orang sakit dan ziarah saudara-saudara dia, sama ada waris tu, saing dia ke, orang yang dia hormat, guru dan sebagainya, semua tu adalah dikira sebagai apa? Baik belaka. Alhamdulillah. Hadis ni hadis ni hadis hasan ada di dalam sahihul jami' ni 1387. Seterusnya saya memihak anak-anak. Hadis yang kena ini, ini panggil. Saya pergi. yang ketujuh. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maa min abd muslimin tawdqa faasba walwudu, thumma salaa lil fi kulli yoom thintai ashara rak'a, ah, tatu'an ghair farida, illa bannallah lehu baitan fil jannah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami lima ribu Maksudnya mana-mana orang Islam hamba Islam abdin Muslim artinya orang Islam. Orang Islam mana-mana ambil air semayaer lepas tu dia merapatkan air dengan sempurna di anggota ambil air semayaer saat ni. Maknanya, dia ambil air semayaer sempurna molek. Lepas pada tu dia semayaer pun setiap hari semayaer sunat Bukan semaya fardu ni Semaya sunat dia periduk sungguh Cukupnya dua belah rakaat Semaya apa ya eh? Sunat rawatik Ni kalau dia nak bila dah Bila jadi cukup lalu Belum subuh dua rakaat belum zuhur Empat rakaat Jadi nerah nah. uh, Lepas zuhur 2 rakaat jadi lapar lepas maghrib 2 rakaat jadi 10 dan lepas isya 2 rakaat jadi 12 ni hak nabi amal so'mu ulama pakat sepakat katanya ni adalah sunat mu'akkadah sunat yang nabi jaya nak tinggal sari-sari 12 -sari, rakaat Patuh tu kita nak buat juga seperti mana hak nabi Buat tapi Bukan seumur nanak hari Iaitunya Belum asal Ada dua rakaat Ataupun empat rakaat Belum asal Belum magrib Dua rakaat Belum isyuk Dua rakaat yang, yang paling lah Saya dikawal Belum-belum-belum tu Maknanya lepas ada ber belakang tu Lepas ada ber ber ber ber ber Kita kau kita nak semayah fardu tu Dia panggil Belum Zohor Belum asal Belum Ngorik yang hidup pehaya katanya ah, belum, belum orang berapa yang hidup pehaya Nah, gitulah Jadi Allah Ta'ala akan Bino rumuh Mahligai besar Bagi orang yang ambil air semayah Sempurna Dan semayah cukupnya Sari-sari dua -sari belah rokaat Semayah sunat Alhamdulillah yang kelapa. Hotline kita masuk kedai masuk nak salmon so ni. Sebagai akhir untuk hadis pagi hari ini Rasulullah s.a.w bersabda, "Man dakhala suq." Siapa masuk kedai. Kedai di sini tempat jual, tak ada kira nak besar ke nak kecil ke kedai ke apa, faqan. Maka orang tu dia sebut. Sepatutnya kena ingat belaka ni dah sebab kita pergi kedai semo nanah hari. Orang tu yang sebutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa la yamutu Bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam cak tu. Tapi boleh jadi ada ton hak setengah. Hak setengah tu boleh jadi kita tak ingat mana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ha tu kita nak ingat semua. Tambah sikit lagi. Wa huwa la yamutu bi yadihil Allah sentiasa hidup tidak mati dan kebaikan ke, semua kebaikan ke ada pada tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang kuasa dalam semua hal tiap-tiap kagum. Nabiwayat katanya siapa yang baca had ketika dia masuk dan ada masuk dalam nak. Kataballahu lahu alfa alf hasanah. Maka orang ni Allah Taala beri pahala kebaikan kepada dia 1000 ribu, ribu kebaik Wa maha anhu alfa alf alfa sayyi'ah dan Allah apuh dosa dia dosa kecil-kecil dia ribu ribu kejahat ke salah wa rafa'alahu alfa alfa darajah Allah angkat kepada orang ini ribu ribu darajah wa banalahu baitan fil jannah dan Allah bina sebuah mahligai kepada dia di dalam syurga tengok duduk di kita tahu nggak tak tahu lepas tu buat tahu Pak? amal kau tak amal lepas kita masuk nak masuk kedal ni boleh katakan selawih kalau tak baca pasal rugi dah nampak kena kena tepek dalam dala kedal nak ha, tu orang Islam masuk kedal bila baca doa ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi wahu hayun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli qadir saya yakin katanya kalau siapa uleh uleh uleh uleh uleh ule, baca lah lama-lama ya ingat sendiri ha tu nak kita baca ya. ha ni hadis ni ada di dalam sahih al jami' muka itu hadis yang ke 9231 semua yang saya baca saat ni adalah hadis sahih belakang kecuali satu yang hadis iaitu ya, hadis hasan ha, itulah lebih kurang untuk pagi hari ini nah, InsyaAllah kita apabila boleh Dengar hadis-hadis Nabi Mudah-mudahan Allah Ta'ala Akan beri nur cahaya dan beri kebaikan Dalam kehidupan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh